Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizki bilang. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasi dengan "persahabat tujuannya channel ini" agar terus berkembang, untuk memberikan informasi dan kabar bahagia, dan kabar terbaik seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Billar. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah info persahabat dari Indosiar bahwa tinggal dua hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan acara mood Indosiar yang ke-27 persahabat ya, kita dukung terus nih untuk acara-acara Indosiar karena Indosiar adalah ladang yang diinginkan oleh fans sejati Leslar karena banyak sekali vitamin-vitamin bahagia yang tentu diberikan dari Indosiar yuk sama-sama kita kompak untuk mendukung acara-acara dari Indosiar sini tentu ada sebuah kalimat Selamat info lewat kalimat caption yang diposting yang dituliskan oleh akun Indosiar, asik dua hari lagi, saksikan kemeriahan malam puncak dua konser 27 Indosiar Luar Biasa, tanggal 10 dan 11 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan acaranya lancar, acaranya sukses berjalan tentunya mulus tidak ada satu halangan apapun. Amin ya alamin. Dan untuk berikutnya para sahabat perhatikan ada sebuah yang spesial banget untuk kita semua. Aduh, cute banget ya. Foto Abang El nih dengan Baby Guzel ya. Tentu ini adalah calon besan. Wow. Ini cute banget mereka Masya Allah luar biasa Duh Abang El gemes banget ya Bobonya aja udah bergaya gitu Masya Allah Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini Dari akun DewiNake07 mengatakan Ah masih baik udah ada masa depannya Lah gua masih menunggu entah kapan katanya itu Masya Allah banget Ada juga komentar lain diberikan dari akun YuliaWati underscore Wiwi cute dan gemes, pisang dua-duanya. Katanya itu bersahabat, ya. Mudah-mudahan dua bayi ini selalu diberikan kesehatan kebahagiaan, dan tumbuh menjadi orang yang hebat dan orang yang kuat. Amin. Ke kabar berikutnya, ada sebuah uang spesial juga yang kita dapatkan dari akun Teddy. Harus kau ilang pencurian. Yang meripos unggahan dari Rita Raja Guguk bersahabat yang mengunggah sebuah postingan foto BBL L Dan kita lihat di sini sebuah kalimat yang dituliskan Welcome to the world, Leslar, si anak bayi paling banyak senyum Wah, Masya Allah banget ya Abang L si murah senyum katanya tuh Hingga komentar juga banyak diberikan Dari Agung Sumartono Rosita Ya, wajahnya selalu tersenyum, kalau besar murah senyum sepertinya nih bocah katanya tuh persahabat ya gemes banget ganteng katanya tuh. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Suryana suryanaendut1234 kayak papa bundanya selalu tersenyum apapun yang dihadapin sehat-sehat ya baby L. Wow luar biasa banget ya doa, support, dukungan dan tentunya persahabat ya selalu kompak dan solid dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesayangan kita Kali ini tentunya BBL selalu trending persahabat mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kabar berikutnya juga perhatikan, ada sebuah spesial banget ya BBL bersama dokter Nana ketika baru lahiran. Dokter Nana tentunya menyebutkan dalam sebuah kalimat, sehat-sehat selalu ya BBL katanya tuh. Ini doa dari dokter Nana yang sudah membantu DLST kejuara proses melahirkan persahabat ya. Dan kita lihat foto BBL tuh, wow. <laughs> Sepertinya baru selesai mandi ya Ganteng banget Masya Allah Hingga komentar pun dibanjiri Pada jadi postingan ini Sebelumnya postingan ini Didepost kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan Kita lihat komentar dari akun Sapitri SapitriEka03 Nama Abang L adalah nama idola saya. Semua Muhammadi idola semua umat muslim. Leslar adalah idola semua warga Konoha Al Fatih adalah idola saya yang baru. Bilar adalah suami idaman para wanita. Aduh, kece banget ya, luar biasa. Ada juga komentar diberikan dari akun Dina Dharma Putra. Dan kami pun akan selalu mendayangi dan melindungimu anak ganteng Abang El Wow siap persahabat ya para fans sejati Untuk melindungi si ganteng ini luar biasa Dukungan doa selalu banyak dari orang-orang yang tulus mencintai Idalah kesayangan kita Dan untuk kabar berikutnya juga persahabat Ada sebuah kalimat tentunya yang Diunggah oleh family unskiller setelah ini kalimat komentar jawaban dari kakak Rizky Bilar terhadap komentar dari Soeima Sebelumnya, Mae Soeima ini berkomentar di postingan kakak Bilar dengan berkomentar Oh, oh, oh, cucuku itu posisi tidur endel banget, nak, katanya tuh sahabat ya Gercep juga nih kakak Bilar, ikut berkomentar Manggilnya apa ya? Ini kemana e katanya tuh? Wah, wow, kira-kira Maelsa Imah dipanggil apa nih? Persahabat ya, tentunya ini luar biasa juga. Maelsa Imah turut mendoakan, turut kasih support persahabat ya untuk BBL. Mudah-mudahan doa-doa baik yang diberikan yang dipanjatkan tentunya terkabul. Amin. Untuk ke kabar berikutnya, juga persahabat, ya, ini ada momen spesial yang kita dapatkan di... Cinta Abadi Lester episode hari ini Persahabat ya Ini sih luar biasa banget <tuh>, Ketika kakak bilar ini nyosor Persahabat ya tuh Tentunya makin nyosor aja Persahabat dan tentu Baby L tiba-tiba nangis Tidaklah sih langsung saja Mengatakan sabar Baby L nangis tuh Katanya tuh ini cute banget Hingga membuat penonton Khususnya warga Konoha Ngakak ketawa bahagia banget ya Masya Allah Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Delvina Leslar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Sabar ya Papa bir, Rizky Bilar Mulai sekarang harus ngalah sama Abang El Katanya tuh, kasihan dah nyosor tuh soang <laughs> Dan untuk persahabat ya Kita harus juga nih nonton ke Youtube Video Nia Bunda El Di 3 Entertainment Karena Alhamdulillah Untuk umum musik video lentera sudah masuk trending enam dan musik sudah empat persahabat ya yuk sama-sama kita gaskan mudah-mudahan persahabat ya